Halo guys, pada video kali ini Jumpa lagi bersama saya Pada video kali ini saya akan memberikan sharing Kepada teman-teman sekalian Mengenai bagaimana menginstal Mendeley Jadi ini kebetulan saya sudah menginstal Mendeley nya nah, Kalau kita mau menginstall Mendeley Jadi pastikan teman-teman sudah download Mendeley nya ya Mendeley Di desktop Teman-teman untuk desktop Jadi teman-teman bisa google Nanti bisa ketikkan Saja www.mendeley.com Nanti teman-teman akan Diarahkan untuk Download Mendeley desktop Nanti ketika teman-teman Sudah selesai download Nah, arti akan, aplikasinya akan seperti ini. Nah, kita coba untuk uh, install ya. Kita uh, klik yes. Kita tunggu uh, beberapa saat ya. Jadi ya, sebenarnya Mandela ini sangat banyak kegunaannya ya teman-teman sangat membantu teman-teman dalam proses uh, untuk citasi untuk pembuatan daftar pustaka bagaimana mengutip, bagaimana uh, uh, manajemen uh, referensinya itu sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan uh, skripsi atau mengerjakan sebuah makalah atau sebuah jurnal ya, nah, nanti langsung kita klik next terus Nah ini medley principles ya jadi ini teman-teman lewati saja ya nah, kalau teman-teman mau baca juga boleh ya ini uh, Tapi kita langsung klik agree nah. Nah, nanti teman-teman tinggal klik lagi uh, next ya Nah kayak gini Nah nanti teman-teman tinggal klik install Ya langsung klik misal untuk mendele desktopnya jadi klik install itu sampai dia selesai biarkan nanti install-install nah, terus nanti akan muncul seperti ini ya, nanti akan muncul seperti ini di desktop teman-teman ya nanti akan muncul seperti itu nah ini kebetulan saya sudah install nih, jadi Uh, mudah tidak tidak terlalu sulit untuk teman-teman mau menginstal ya oke okay, terima kasih banyak